cara membuat video lagu yang rumit dan susah. Oke, langsung saja kita butuh bahan dulu. Di sini saya akan mengambil video lagu yang telah saya buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita ambil dari kalimat pertama dalam lagu tersebut. Baik, langsung aja kita tulis kalimat dalam lagu tersebut. Setelah itu kita pilih opsi duplikat Kita atur dulu ukuran dan durasi daripada kalimat tersebut guys Sesudah diatur durasinya lalu kita potong-potong Langkah selanjutnya setelah dipotong-potong Kita mengatur bagian animasi masuk dan durasinya kembali Lakukan hal yang sama pada bagian yang terpotong tadi Semuanya ya guys Setelah semuanya terpotong Kita membuat Suatu huruf Pada sebuah kalimat Tujuannya seperti apa? tujuannya seperti ini guys setelah terbentuk sebuah kata lalu kita atur posisinya dengan keadaan semula atur posisinya hingga pas jangan sampai kurang ataupun lebih Lakukan langkah tadi kepada kata-kata berikutnya Hingga membentuk sebuah kalimat Selesai. Langkah terakhir adalah membuat bahasa Jepangnya, yaitu Hiragananya. Bang, saya lihat bikinnya ribet amat. Ya, ya memang, memang ini ribet. Tapi saya tidak mau mencontek karya orang. Saya lebih suka membuat karya sendiri. semuanya sudah selesai maka hasilnya akan jadi seperti ini guys ba Oke segini aja dulu dari saya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Bang, terus bagaimana dengan yang ini? Oh, kalau ini mah nanti saya buatin pas menjelang seribu lebih subscriber. Nantikan ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari, dari saya selanjutnya. Oke, okay? dodo memberi yang terbaik.